Apa itu? Make up. apa? Berapa harganya? Lihat hasilnya, jadi cantik. Udah, bye bye. Itu buat di mana itu? Oke, okay, Bye-bye dulu, bye-bye.